Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menghilangkan mode aman di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita pembahasannya atau ke tutorialnya nih, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat ini dia cara menghilangkan mode aman di HP Infinix. Bagi sahabat untuk cara menghilangkan mode aman di HP Infinix, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan sel ya guys ya. Bagi sahabat jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya guys. Kemudian kita di sini pilih menu yaitu layar dan kecerahan. Kita masuk. Nah kemudian kita disini scroll ke bawah ya guys, dan kemudian di sini kita cari menu yang bernama mode tanpa sadar. Nah kita nonaktifkan mode tanpa sadar ya guys ya. Untuk menghilangkan mode aman di HP Infinix, baik sahabat, untuk langkah selanjutnya kita tekan tombol home. Nah, untuk langkah selanjutnya, kemudian kita restart HP Infinixnya, ya guys, ya, dengan cara memulai ulang atau matikan daya, ya guys. Nah, jika sudah dimulai ulang dan dimatikan dayanya, maka secara otomatis mode aman di HP Infinix kamu akan hilang, guys.